Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Oke okay, Terima kasih kepada Teman-teman Derosa Auto Dan juga subscribernya Derosa Auto Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan pernah di skip ya Karena di channel ini kita akan bagiin informasi Promo-promo mobil baru Dan mobil second berkualitas Ya kan nah, Khusus untuk para Subscribernya derus, auto derus Auto Bener iya. benar enggak? Iya, nah, teman-teman, berhubung kita sedang momennya Gias yang lagi happening, ya, kita kunjungin mobil baru nih, tepatnya di Daihatsu Pradana Raya, Raya mobil Mobilindo Indo. Serpong. Serpong okay. ya. Nah, kebetulan di sebelah saya nih langsung ditemanin salah satu marketingnya yang paling kece, iya <laughs> <Yeah>, kan, <laughs> dan juga... Yang pasti dia uh, sudah terbiasa menghandle customer baik di dalam kota dan luar kota. Betul. Benar nggak? Betul. Betul bener. sekali <laughs> ya. Oke, okay. sebelumnya kita kenalan dulu dengan Mbak Raras. Laras ya. ya oh ya Mbak Laras ya. Nah dari Pradana Raya Mobilindo ya. Betul. Benar. Siap. <laughs> Pradana Raya Mobilindo Serpong ya. Serpong, jangan lupa. Oke, okay. Mbak Laras, hmm. uh, kita akan informasikan beberapa promo. Hmm. Yang sedang berlangsung karena memang di momen ini ada acara Gias yang bagus, ya. Gias Betul 2022. sekali, iya, Gias okay. 2022, ya. Salah satunya nanti ada promo dari mobil Ayla, ya. Sigra, Sigra, Senia, Senia Terios, Terios, Luxio, Luxio Minibus, MiniBus, Sirion dan, Sirion. Pick, up. dan pick Semua up. ada promo, semua ada promo, ya. Ada promo. Betul, nanti kita akan informasikan. Tapi sebelumnya, nah, teman-teman harus tahu dulu nih alamat. Daihatsu Pradana Raya Mobilindo Serpong ada di mana dan nomor telepon yang balaras nih yang okay. penting ya kan? Silakan balaras. Uh, kami ada di yeah. Daihatsu Pradana Raya Mobilindo Serpong yeah. yang letaknya ada di Taman Tekno BSD. Taman Tekno BSD ya? Ya. Yeah. Kalau cari seru. di Maps, ketik aja Daihatsu yeah. Pradana Raya Mobilindo Serpong yeah. BSD. BSD. Langsung ke lokasi langsung, langsung ke lokasi. lokasi mantap samping kantor BPJS oh. ya. Betul Terus. sekali ya. Nah, nomor teleponnya Mbak Laras boleh, silakan. Oke, okay, nomor saya di 0857 ya. 7471 6453 Call atau WA, pokoknya bisa. Nah, pokoknya empat tujuh dua delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan delapan Mau nanya, mau beli langsung telepon Mbak Laras bisa ya? Bali. Iya, yang penting Mbak Larasnya lagi nggak tidur, benar Oke, Mbak Laras. Nah, uh, kalau misalnya ada teman-teman dari Derosa Auto mau beli ke Mbak nah atau beli di Daihatsu Pradana Raya Mobilindo, uh -uh. keuntungannya itu apa ya, Mbak? Banyak teman-teman Banyak ya? Banyak Apa aja silahkan BP ringan BP ringan Angsuran murah Angsuran murah Bunga ringan Bunga ringan Diskon terbesar Sekota <laughs> Se Indonesia Pokoknya di di soal kita paling gede Bisa paling diadu gede ya? Bisa diadu Ui. ya pokoknya Sombong-sombong nah, Betul sekali Nah jadi Kalau mau beli mobil Hunting dulu, nanti langsung kontak Mbak Laras, Mbak Laras saya pengen beli mobil di mbak Laras nih yang cantik ya okay. kan? Oke. Nah, gitu. Siap. Ya kan, mudah nggak? Benar. Nah, teman-teman, tadi keuntungannya udah. Ya mungkin nanti kayak bonus-bonus juga. Mungkin nanti win-win solution aja ya Mbak ya. Betul, bonus-bonus kita banyak bonus. Banyak ya pokoknya. Mau apa, mau apa sebutin. Nah, <laughs> apalagi lagi momen gias gini ya. Betul. Siap, bonus. kalau gitu ya. Okay. Oke Mbak Laras, nah di belakang kita nih ada Daihatsu Ayla ya, Ayla yang 1200cc. akan kita bahas pertama kali nih ya. Boleh. Betul, Nah untuk tipenya tipe apa nih Mbak Laras? Ini 1200cc tipe R. Tipe R ya. Tipe R tipe tinggi. Tipe di paling Aila, tinggi ya Mbak. di Ayla ya. Nah ini DP-nya berapa Mbak? Deperingan aja nih untuk iya. teman-teman Derosa Auto iya. DP cukup 10 juta. 10 juta aja 10 juta ya. Ta angsuran 3,3 aja. -an. Nah, 3,3 juta udah dapat Daihatsu Ela baru. Yang baru timpa 1,2. Betul, tipe 1, Betul sekali ya. Sampai tenornya berapa deh. tahun, Pak? 5 tahun. 5 tahun. ya. Tapi angsurannya terjangkau enggak <laughs> usah khawatir, ya kan? Ini, ini. 3,3 itu ya buat karyawan, buat PNS, bener nggak? Meremblah Buat orang yang usaha, ya kan? Masuk Masih cocok. masuk Bener ya, masih cocok pokoknya dibanding Mobil irit Betul Bagus, Bagus. Desain sporty, betul. Kekinian. kekinian Kurang apa lagi, Betul sekali, perawatannya juga nggak mahal-mahal ya iya, Gampang mudah. ya, betul sekali Nah, untuk angselan 3,3 ya Untuk tipe ini, ada yang lebih murah lagi nggak mbak? Ada Ada ya? Tipe di bawah ini yang 1000 cc 1000 cc ya DP cukup 7 juta 7 juta ya 7 juta Angsurannya? Angsuran 2,9an 2,9 juta ya Iya Nah itu dia teman-teman jadi milih yang seribu dua ratus cc dengan dp sepuluh juta atau yang seribu cc dengan dp tujuh juta ya? Dp tujuh juta. Betul sekali. Bungkus. Bungkus pokoknya. Nah, mau minta bonus apa apa? Tinggal telepon balaras. Nah. Benar enggak? Benar, betul <laughs> banget. Nah, ini uh, waranti sampai dengan seratus ribu kilometer ya? Seratus ribu kilometer. Seratus ribu kilometer ya. Ada free mungkin jasa servis atau Ada. apa? Ada oh, jasa iya? servis. Okay. Ah. sampai dengan lima puluh ribu kilometer atau 2 tahun setengah. Atau 2 jadi pakai Ayla ini hmm. udah nggak pusing lagi nih. Nah, jasa servisnya, jasa ya, free. Free, yeah. free ya sampai lima puluh ribu ya. Tinggal nah. isi bensin, ah. jalan. Jalan, betul. Jadi beli. Jadi perawatan udah lengkap lah. Udah lengkap ya. Hmm. Nah. Jaringan bengkel juga banyak. Jaringan bengkel banyak, betul. betul. Jadi Siap kota ada. Beli Daya Ayla ini selain DP-nya ringan, angsurannya terjangkau, jadi servisnya juga nggak perlu bingung ya. Tinggal yeah. beli. Ah, uh, spare part-nya aja ya. Betul. Betul. Jasanya, udah, Jasanya gratis. udah gratis. Betul sekali, ya. Nah, ada apa lagi nih, Mbak keuntungannya beli Ayla di Mbak Lara? Silakan, Pak. Keuntungannya nih, mumpung uh -huh. lagi promo Betul. Gias, hmm. momen Gias. Hmm. DP selain murah, angsuran murah. Ya. Ada juga DP bunga 0%. 0% ya. Mulai Betul. 0%, 0,77%. Nah, untuk tenor satu tahun untuk tenor satu tahun ya betul. dua dan tiga tahun ya hmm. itu 2,77% persen nah dua nah, itu murah banget tuh bang murah banget ya iya bunganya lo bang sini angsuran cunggah tapi paling biasanya ada syarat dan ketentuan seperti dp-nya harus sekian ya, persen betul. gitu ya mbak ya untuk dapat bunga ringan tadi ya. dp minimal 30% 30% tuh teman-teman hmm. ya kan nah, untuk dapetin promo ikutin gias 0,7 ya Nah itu dengan Kamu DP kan 30% Di mana lagi? Di mana lagi selain Iyi. di Dayasu, Dayasu ada <laughs> Nah pokoknya teman-teman koordinasi langsung sama Mbak Laras okay, ya kan siap. Kalau memang ada yang kepingin Ayla Iya hmm. kan, desain sporty keren Tinggal ya, tinggal kontek-kontek aja Betul, Aila ya. nih Bang Siap! Apa mau? Gitu. Mau Ah sekarang kita pesan, <laughs> <laughs> <TV>. <laughs> Nah, SPK SPK. Betul sekali ya. Untuk teman-teman yang memang berminat daya Ayla, mau yang 1000 cc atau 1200, 1200 kontak aja. Ya, ya. aja. Siap. Siap. Oke. Okay. Kalau kita kita lanjut lagi ke unit berikutnya ya, Mbak ya? Boleh. Boleh ya. ya. Oke, okay, mbak Laras, kita ke unit selanjutnya ada Daihatsu Terios ya. Daihatsu Terios. Ah. Kasih promogias, Mbak. Silakan, Pak. Mbak. Promogias? Ya. DP mulai 18 jutaan. Nah, 18 juta ya. 18 jutaan dapat mobil SUV. SUV. SUV. Betul sekali. 18 juta murah nggak bang? Murah. Ah, Bagus. <laughs> Jadi mobil bekas juga banyak yang DP 18 juta hmm. ya kan. Tapi kalau teman-teman mau ini dapat mobil baru. Mobil baru. Betul nggak? Betul. Nah ini Apalagi. yang tipe apa nih mbak? 18 ini juta. Ini tipe X. Tipe X ya. Tipe X. Uh, karena Toyota ada dua varian ya bang? Ada ya? dua varian ya. X dan R. nah ini Betul. Yang X nya. Yang X nya ya. Nah X. kalau ada yang mau tipe R DP-nya berapa mbak? DP-nya sekitar dua puluh tiga jutaan. Dua puluh tiga juta ya. Iyi. Nah, selisih sekitar lima juta. Pokoknya no mahal-mahal ya. klub. Nah, <laughs> pokoknya nggak ada yang mahal-mahal, ya kan. Beli di Imbal Aras. Betul. Ya. Mau yang tipe R atau tipe X, tinggal telepon aja. Telepon aja. Benar enggak? Ya. <laughs> nah, kalau yang tipe X itu dia promonya adalah DP delapan belas juta, yang R DP dua puluh tiga juta. 23 juta. Bener ya? Betul. Syarat dan ketentuan berlaku selama promosi berlangsung ias. ya. Oh. Betul sekali. Nah, Makanya jangan lama-lama nih. Betul. Jangan banyak pikiran, jangan banyak diskusi-diskusi, uh, langsung aja booking. Langsung aja langsung ya. Blocking. Nah, kita bahas lagi angsurannya nih mbak. Kalau dengan DP 18 juta, angsurannya berapa mbak? 5,4. 5,4 selama? 4. 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, kalau ada teman-teman mungkin yang mau ambil tenor 6 tahun atau yang tujuh tahun gitu bisa nggak mbak? 6 tahun kita ada. Ada ya, 6 ada. tahun ya. Nah, nanti kontek aja Mbak Laras ya, supaya angsurannya lebih terjangkau, mungkin di angka empat jutaan ya. Iya, Bisik-bisik aja, Betul. Nanti langsung telepon Mbak Laras Lepon ya, Lepon Nah, Laras. karena di Terios ini, walaupun tipe X, dia sudah lengkap ya, Mbak? Sudah lengkap, Terios SUV. Sudah lengkap ya. Nah, iya. velgnya sudah racing. racing. Benar nggak? Velg 16 ring, ring 16. Ring 16, coba. betul ya kan? Spionnya juga udah ada lampunya, udah ada, ada witlem ya. Nah, terus juga udah ada. Side Visor atau talang air, hmm. beran nggak? Nah, audio juga udah double din. Udah double din, touchscreen. Touchscreen, nah. ya kan? Pokoknya nah. udah nggak kurang-kurang deh, bang. Betul sekali. Nah. nah, jadi mobil yang paling nyaman di Daihatsu adalah Terios ini ya. Terios. Betul, mobil MPV tapi rasa SUV. Ini SUV bang? SUV ya. Ini SUV. Oh, ini SUV. MPV kita punya. MPV yang apa? Nanti kita bahas ya. ya. <laughs> nah, uh. itu dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat dengan Daihatsu Terios dengan DP mulai belas juta langsung kontak Mbak Lara. Oke. Okay, iya kan? Siap. Nah, ada lagi, Mbak. Kita akan bahas lagi di unit selanjutnya ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, yuk. Ya. ya, lanjut lagi di unit Daihatsu yang selanjutnya Mbak Lara. Benar Ini All ada All New Senia. Backbone-nya Daihatsu ya. Backbone-nya Daihatsu. Backbone-nya Daihatsu. Backbone All dayasu New Senia. Daihatsu Senia terbaru ya. Nah, ini tipe apa nih, Mbak? Ini tipe 1300 cc tipe X. 1300cc tipe, tipe X Nah X. Jadi Xenia itu juga ada yang 1500cc ya? Ada yang 150cc, ada yang 130cc 13. Nah untuk promonya nih harganya berapa nih mbak? Nih, mbak? Ini di 244 244? Ya. Oke di 244 dengan DP? DP sesuai kemerdekaan 17, Anggal, nah, 17. 17 jutaan <laughs> aja Nah teman-teman promo khusus 17 Agustus nih sesuai dengan tanggal kemerdekaan nah, juta jutaan. aja ya kan okay. udah dapet Xenia yang 1300cc ya ya tipe CVT Matic CVT Matic oh. udah dapet ya hmm, berarti manual jutaan. lebih murah dong? lebih murah lebih murah ya bisa, bisa sampai 15 gitu ya? Uh, <laughs> kode kode kode gitu <laughs> kan kode tandanya uh, harus, SPK. <laughs> harus telepon balaras pesan ya kan hmm, gitu betul. nah ada yang lebih murah dari DP 17 juta nggak Pak? Tadi, yang manual tadi. 15. Manual ya? Iya. Bisa 15 juta ya? Mm -hmm, nah. Karena ini tipe pertama nih. Betul. Nah, kalau yang suka okay. metik-metik, kita sesuaikan aja dengan hood kemerdekaan RI, DP-nya 17 juta. 17 jutaan. Betul. Angsurannya berapa, mbak? 5,3. 5,3 juta okay. dengan tenor? 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, tenornya 5 tahun, 5,3. Nah, mau 6 tahun juga bisa ya, mbak ya? 6 tahun bisa, tinggal... Betul. -kontek kontek aja Telepon aja okay. Nah, daya-susenya ini juga sudah lengkap juga nih Untuk tipe ya. yang X13 ya. ya Nah, ini udah pelak juga udah racing Udah ya racing, kan? ring 15 Ring 15, lampunya juga Lampu juga udah LED nih bang Udah LED udah ya LED. Betul, sudah Grill LED juga udah model baru kan Grillnya juga udah nah, model baru, udah keren dulu. ya kan? Nah, dimensi mobil lebih gede Dimensi lebih besar ya kan oh, besar. Secara otomatis ruang kabin juga lebih besar lebih ya luas, Lebih luas Lebih luas lagi ya Nah, pokoknya Mobil nyaman deh, Senia deh MPV? MPV Nah ini uh, backbone-nya kita nih, The Senia. Betul, sekali. Ini kita Senia. All betul new Senia. sekali All new Senia Nah jadi untuk teman-teman dari Rosa Auto yang mau buat usaha Buat rental juga bisa, bisa. Mobil, ya, kan? keluarga. Mobil, Mobil keluarga Mobil keluarga nah, Angsurannya juga nggak mahal-mahal banget mm -hmm. DP nya 17 juta Bener nggak? Yang paling penting bang, ya. irit BBM nah itu dia masih bisa pakai pertamax <laughs> benar nggak iya. pokoknya masih bisa pakai pertalite ya pertalite oh masih iya pertalite iya <laughs> Ini iya, pokoknya udah kompak banget ini mobil deh Bener. pokoknya nggak aduh gak rugi deh nggak rugi ya. betul deh, ya nah bahan bakarnya pakai pertalite aja udah cukup pokoknya ya irit benar nggak betul sekali nah kalau misalnya ada teman-teman dari usaha auto beli daya susenia Keuntungannya nih atau benefit yang akan didapat nanti apa aja Mbak? Bonus-bonusnya, Bonus -bonusnya. apa aja? Oke. Okay. Mm -hmm. Kaca film. Kaca film. Karpet nudru, Betul. Anti karat. Anti karat. Lindung cat. Iya. Itu udah dapat semua. Udah semua ya? Ya. Ada tambahan lagi nih Bang. Apa tuh? Biar bisa langsung halan-halan. Nah. Eto. Nah, <laughs> imani ya. Imani, betul. Imani ya. Jadi langsung jalan-jalan deh. Betul sekali. Jadi dapat. Imani e langsung ya, Mbak ya. Betul, betul sekali. Nanti isi emangnya berapa? Bisik-bisik deh. Iya, bisik-bisik langsung kebalaras. Nah, okay. terus kalau misalnya servisnya, warantinya silahkan dijelaskan juga, Mbak. Sama seperti mau bilang sebelum-sebelumnya bang iya. Senia, Terios kita sama warantinya. Sama 100, ya. Seribu kilometer ya. Iya. Nah. Free jasa servis juga. Free jasa servis ah. juga. Sampai betul. dengan 50.000 puluh lah oh, ya atau dua setengah tahun ya. Mm -hmm. Nah tadi jasa servis sudah imani dapat, betul bener Nah jadi customer tinggal beli bensin aja sebenarnya. Beli Bensin jalan, jalan, jalan. jalan ya kan? <laughs> gak bingung kan? Gak lagi. bingung betul sekali ya. Nah ada beberapa juga unit yang sedang uh, happening juga di promogia, ya kan bisa dijelaskan juga mbak kayak Luxio, Sirion. Ada itu hmm. Sigra, New Sigra, Sigra ya, Betul. Nah, New ah. Sigra kan baru launching kemarin tuh bang. Betul. Itu DP Bieber sama hmm. si Ayla, DP oh, DP sepuluh jutaan. DP sepuluh jutaan ya. Iya, itu ah. LCG sih kebanggaan kami semua nah, di Daihatsu. Nah, Daihatsu Sigra. Sepuluh <laughs> jutaan, DP angsuran tiga juta. koma tigaan juga. Angsuran tiga koma tiga ya. Itu tipe yang seribu dua -dir. ratusnya. Seribu dua ratusnya ya. Kalau mau lebih murah lagi? Iya, ada tujuh juta tujuh sesuai input RI iya tujuh juta tujuh ratus tipe cc hmm. angsurannya tiga 3.1 satu tiga koma ya hmm, ah, ah. nah jadi uh, teman-teman dari Rosa auto tinggal pilih tuh mau yang dua baris apa tiga baris ada Daya Suaila dan Sigra Sigra ah. juga buat keluarga juga nyaman betul, banget buat usaha nyaman. juga banyak yang pakai betul Sigre sekali ya. nah biasanya juga buat kalau yang apa Suka buat taksi online juga bisa ya? Hahaha <laughs> Great, <gret>, eh <laughs> Taksi online ya? Iya, taksi online <laughs> Iya Banyak tuh yang pake Sigra betul. Karena apa? Irit bahan bakar Irit bahan bakar Iya, perawatan, perawatan juga, juga gampang Betul sekali nah. DP ringan DP ringan, Dp, ringan. juga ringan Betul Pokoknya uh, DH2 itu Bagus lah. Bagus, betul sekali Nah, terus Sirion nih mbak yang lagi baru launching nih DP-nya berapa mbak? Sirion, DP sekitar hmm. 20 DP 20 juta ya, Betul. dengan angsuran? 5,5an ya pak 5,5an ya, tenor 5 tahun ya 5 tahun Betul sekali nah. Bagus juga tuh Sirian tuh buat generasi muda Nah, kreba, itu sih mobil kece. enak sih ah, <laughs> uh, Sirian tuh mobil enak, kedap suara, ya kan nah. di kabinnya Terus juga kenceng lagi dia Sejauh, city paling oke okay. okay. Nah, terus untuk Luxio berapa mbak? Luxio kita hmm. main di DP25 DP25 ya? Mm -hmm. Nah, ini mobil travel nih, Luxio Betul, nih. Betul. Bisa Aa. buat uh, usahaan, usaha kan, Usaha, antar jemput. Betul sekali. Itu juga bisa. Buat travel juga buat bisa travel, ya karena. angsurannya berapa kalau Luxio? 5,5. 5,5 juta ya. 5. Oke, Mbak. Yang untuk Grand Max uh, DP-nya berapa, Mbak? DP 18 jutaan. DP 18 jutaan. DP ringan ya? Iya, DP 18, 18 jutaan. jutaan ya. Nah untuk angsurannya sendiri berapa kalau Grand Kena 4 minibus? jutaan. 4 jutaan ya? 4 jutaan. Nah untuk yang Minibus ya? Minibus, cocok buat usaha bang. Cocok untuk usaha nah, ya? Iconnya Dehatsu tuh. Betul juga. Grand Max tuh. Oh. Nah itu buat usaha travel juga bisa. Bisa, antar iya, jemput kan? juga, bisa. Betul. Nah, nah, juga bisa. Lanjutnya di Rocky, boleh nah, di info juga mbak? Rocky, ini bagus ah -ah. nih Rocky nih. Ah -ah. Bisa DP 18 jutaan Nah 18 juta juga tuh, angsurannya? Kena 4,3an 4,3 ya Cocok tuh bang buat anak abang Generasi eh. <laughs> muda ya Generasi muda Buat orang-orang nah. kantoran, mahasiswa orang Betul sekali tuh, banget mobil. Nah pokoknya ada beberapa memang unit-unit Daihatsu yang lagi promo di Gias ya mbak ya Betul, di Gias nah. promo, promo semua Promo semua Betul, pokoknya Nanti kontak aja teman-teman dari Rosauto langsung ke Mbak Baya Laras ras. ya. Nah, jadi biar lebih jelas dan juga pokoknya nggak usah ragu-ragu, langsung SPK yang penting langsung SPK supaya mobil <laughs> cepet dikirim ya, cepet dikirim. Benar proses sekali, proses kirim. betul jadi, sekali. Satut-satut gitu. Iya, <laughs> nah kalau nggak sempat ketemu, langsung aja booking fee-nya berapa, Mbak? Booking fee cukup 2 juta. Ah dua juta, juta udah juta bisa langsung proses, proses ya. Iya. Ah udah bisa langsung proses 2 juta, proses, juta aja. 2 juta. Nah, nah. jadi udah dapetin promonya, gak usah khawatir. Transaksi transparasi semua, pokoknya siap amanah. Transfer semua ke rekeningnya PT. Prada Raya. Raya Mobilindo ya. Jadi uh, semua transaksi dijamin aman. Aman. Ya. ya. Siap kalau gitu Mbak. Oke Mbak Laras terima kasih banyak sudah sharing promo seputar. Program Gias, Program Gias nah. ya kan. Jadi untuk subscribernya derosa Auto jangan lama-lama, langsung aja telepon Melaras langsung pesan kendaraannya, mobilnya langsung dikirim ya. Betul. Betul sekali. Anak cepet deh, aman dan mudah. Satu-satut. Satu-satut. Satu-satut satu, satu. <laughs> satu, satu pokoknya iya. kan? <laughs> nah, Oke okay, teman-teman ya, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah nonton. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang rejekinya umur, rezekinya lancar banyak uang, uangnya buat banyak, bimobil. buat beli mobil, <laughs> bener <gak? Hello. laughs> Oke okay, kalau gitu, kita pamit ya Melaras ya. Iya, kita pamit ah, ya teman-teman Derosa. Betul. Ya. Tapi sebelumnya, sebel... oke okay, Melaras, sebelum kita pamit ya kan ada pesan mungkin untuk uh, subscribernya Derosa Auto. Silakan Melaras. Oke okay, untuk teman-teman Derosa Auto, ya. oke jangan ragu kalau lagi butuh informasi mobil bisa hubungi Raras Iya. Pokoknya dapat program paling menarik. Betul. paling bagus betul. hitungan juga terdebes terbaik ya okay. Iya oke okay. jadi teman-teman langsung aja hubungi Laras ya bonus-bonus semua nah itu bisik-bisik aja tuh pokoknya nah. teman-teman dapat semuanya siap oke okay, ya udah jelas semua ya teman-teman ya langsung yeah, kontak Mbak Laras yang penting yang paling penting adalah udah SPK dulu aja SPK bangganya. dulu aja ya yeah. kan. <laughs> ikutin prosesnya mau duduk manis di rumah mau beli yeah, gini betul betul mm. sekali oke okay kasih banyak Mbak Laras. Sama-sama. Semoga jualannya Ii, banyak ya kan. Semoga tambah kece, tambah cetar ya kan. Amin. Amin. Ditunggu pokoknya sampai Mbak Laras terkenal nih di YouTube. Bener <Gatuh> Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus pantengin channelnya, nya Beresa Auto.